berarti kira-kira berapa tahun pak sama dia peta uh, darah tingginya berapa tahun kurang lebih tiga tahunan ya coba gerakkan alamnya sering bertemu di kenal bang siapa nyokap Orang iya, kayak orang masuk gitu, iya, deh kayak orang megang itu mending iya gitu, kalau nah, um, sekarang nih dikit-dikit crokin -dikit apa ya dikit-dikit crokin -dikit iya ya, gitu kayak megang gitu <laughs> kalau pinggang yang dirasa apa hmm? sakit kalau yang di pinggang yang panas dirasa doang. Panas doang. rasa panas hmm. kanan itu kalau pas belok kanan doang kan hmm. itu yang kayak ketarik gitu iya, iya. coba bah di belokin ke kanan eh coba. ke kanan tadi ya ke kanan ya biar di ketoknya enak, enak. Coba belok kanan posisinya kayak Pegak. gimana Pegak. pas Pegak. Pegak. mana coba ke kanannya gimana kayak gini